Dari saya uh, Untuk acara hari ini Macam uh, mana kita punya perjalanan okay. Perjalanan hari ini uh. Dimulakan dengan Ketibaan dif-dif jemputan dan diiringi Paluan Kopang Seterusnya disambut oleh Persatuan Silat Cikap Pusat Kausa Sanafi Seterusnya Uh, bacaan doa, seterusnya ucapan daripada uh, pengerut, pengetua, dan pengarah, lah, dan seterusnya penyampaian hadiah bagi sijil yang dapat keputusan di Ceperlang untuk uh, sesi 2020 dan 2021. Oke, okay. uh, lepas itu uh, berapa lama sudah uh, apa mengikuti, kompang. mengikuti ini, uh, persembahan kompang? Okay. Kami uh, telah mengikuti kompang sebanyak lima tahun berturut-turut, uh -huh. dijemput oleh banyak-banyak majlis-majlis -banyak, uh, luar uh -huh. yang dijemput untuk uh, mengiring, mengiring, mengiring, YB, YB jemputan yang besar-besar dan kami sangat berpengalaman dalam membuat persembahan kompang ini. Siapa guru-guru anu pembimbing dan berapa ramai anggota? Okey, pembimbing iaitu Ustaz Awang Sharif bin Baharudin dan disertai oleh seramai 16 anggota. 16 anggota. Ya, anggota. Lepas tu kami ni akan Insya Allah, lepas ni kami keluar kami akan mewariskan kesinian kumpang ini kepada adik-adik yang masa akan datang di Topuan Hajarahma. Oh, okay. uh, siapa nama tadi? Nama saya Muhammad Nazmi. Ketua kumpulan? Lah. Ketua kumpulan. Ha. Nama kumpulan Auladur Rahma. Auladur Rahma. Ia maksudnya? Ia anak-anak kecil Topuan Hajarahma. Oh. Okay. Okay. Terima kasih, selamat hari demi hari. Okay, boleh bagi tahu apa perasaan hari ini setelah dapat Anugrah dan juga sumbangan daripada uh, zakat Sabah? Hmm. Um, um, alhamdulillah kami semua bersyukur dengan um, Ani dengan Anugrah ini. Insyaallah kami akan berusaha untuk bimbingan dalam bidang agama. Namanya sasya dan untuk pencapaian negeri Saban. Nama siapa tadi? Nazima. Nazima binti? Azima, Azima binti Din. Azima binti Din. Ya. Azima binti Din. Ini Atira. Ya. Ini Anies. Ini Insyira binti. Antum Ab mana? Ya. Oke, okay. tingkatan berapa nih? Tingkatan kami 18 tahun. Hah? Delapan tahun, tingkatan 6. Tingkatan 6 sudah. Oke, kami, kami habis sudah 18 tahun. Sudah. Oh iya, 15. Ya. Mundir orang. Ann tahun mundir. Uh, tinggal di mana? Uh, tinggal di Kampung Samantuan. Tiga-tiga kami di Tuaran. Kampung mana? Saya kami Kampung Saman, kawasan di Tuaran. Kami tinggal dari Tuaran. Tuaran. Yeah. Oh, orang tua kan oke, oke, tanya ini, ucapkan oke. Okay, bye bye, oke. Okay. Okay.